Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya dahulu untuk mencari histori tontonan di tiktok kita melakukannya dengan menggunakan menu pencarian dan menekan tanda bintang nah belum lama ini tiktok telah menambahkan fitur baru yaitu mengetahui histori tontonan cara untuk melakukannya sangat mudah sekali teman-teman ya pertama kita klik icon profil yang ada di bagian bawah ini setelah itu klik garis tiga yang ada di bagian atas Kemudian pilih pengaturan dan privasi. Berikutnya di bagian bawah ini ada pilihan riwayat tontonan, dan disinilah untuk histori tontonan yang bisa kita lihat. Segala video yang telah kita tonton di sini akan ditampilkan. Jadi hampir sama seperti YouTube ya, yang menyediakan histori tontonan. Oke, itu dia trik singkat pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.